Doa mohon keberhasilan anak ketika sedang menjalani usaha atau kerja. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, Amin. Tuhan Yesus Kristus, sumber kebijaksanaan, datang daripadamu. Segala perhatian dan kebaikan juga datang darimu. Kami bersyukur karena kami dan anak-anak kami menjadi bagian darimu dalam persekutuan gerejamu yang satu dan kudus. Engkau meletakkan kebijaksanaan di dalam hati kami untuk mengetahui apa yang baik dan benar. Karena itu kami menyadari segala kebaikanmu yang mana engkau selalu memberi berkat baik bagi kami serta menguatkan dan membantu kami di saat sulitnya hidup melanda keluarga kami Tuhan Yesus yang penuh kebaikan dan murah hati secara khusus kami mohon dalam doa ini bagi keberhasilan anak kami bila itu kehendakmu yang pada saat ini sedang menjalani usaha atau pekerjaannya berilah ketekunan dan kesabaran Semoga engkau terus bersamanya, memberi ia semangat di saat ia merasa putus asa, menguatkan dirinya di saat merasa lemah. Semoga usaha atau pekerjaan yang dijalaninya saat ini dapat bermanfaat bagi banyak orang demi kemuliaan namamu. Kami juga berdoa bagi anak-anak yang kurang mendapat perhatian dari orang tua mereka. Dan bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan atau belum mendapat pekerjaan, sudilah engkau mendampingi dan menguatkan mereka agar tidak kehilangan semangat dan merasa putus asa. Namamu yang kudus kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin.